dengan kita saya celi dan saya balon di channel celi balon oh ya teman-teman kali ini kita mau main balon polkadot meniup lalu meletuskan dengan pistol so -so -so. ayo teman kong kawan kita mulai kita buka pasir Oren, oh, asal-asal, warna, oren oh, Warna, cingga Ada isinya apa ya? Oh, ada barun pokok, aduh oh, ada lima Oh, kuning, yellow Kuning, yellow Green, hijau Cingga nen. Merah Red Biru Blue Oh, ayo kita kumpulkan lagi pasirnya teman-teman Iya kawan-kawan, biar bersih dan rapi kumpulkan lagi ya Kalau habis mainan kawan-kawan Oh, lihat jadi cantik oh, Malah jemburut tapi cantik Balonnya ada lima, balon polkadot -bal Hijau, green Kuning. Yellow. Ungu. Purple. Merah muda. Pink. Biru. Blue. Kalau dia terima, kawan-kawan. Hijau, kuning, kelapu. Merah muda dan biru. Kita tiup, lalu kita pasangkan. Oh, hijau dan biru. Yellow. Kuning. Yellow. Kuning. Ungu. Purple Ungu Purple Ungu Purple Teman-teman Sekarang terakhir warna Merah muda Pink Pink Merah muda atau lima Hijau Kuning Ungu Pink Blue Dan kita tembak warna hijau Satu Dua Tiga, enam, oh, oh, oh, oh, oh. warna kuning, yellow, satu, dua, tiga, sekarang, warna ungu, oh, ungu, oh, oh, oh. satu, dua. Hai <tuk tangan> no. Kau kamu nak kita. Ayo tebak lagi ulang. Ulang, uh. Satu, dua, tiga. Wah, tidak pecah. kawan. -kawan. Uh, ulang ulang. satu dua tiga Dalam warna merah muda. Pink lol. Satu, dua. Tiga. Sekarang yang terakhir teman-teman Warna biru blue. Ayo sekarang hitung bareng Kawan-kawan Satu, Satu, dua, dua Tiga, tiga.